Selamat sore teman-teman semua, kita buka kelasnya dalam doa. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baik. Kami bisa berkumpul di Zoom meeting ini. Kalau hari ini kami akan membahas tentang yudisiuma, financial accounting, biangko yang menolong supaya pembahasan dan juga eksersis yang kami kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja, ya. Amin. Yuk, teman-teman, kita dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. silahkan dinyalakan kameranya ya lihat kamera semua senyum 321. Hari ini kita pertemuan ke-10, teman-teman, membahas financial accounting. Nah, modul unit 5 itu ada dua financial accounting sama management accounting. Hari ini kita yang financial accounting sampai exercise-nya beres, minggu depan kita ketemu eh, sebelum libur lebaran ya tentang management accounting. Oke. Kita exercise 5 dua ya. Nah, di sini kita lihat berapa banyak belanjaan kita ke vendor Baltus. Saya bersihin dulu. Di exercise 5 strip 2, kita akan lihat ini kan outgoing payment, berarti kita harus lihat dulu berapa banyak utang kita, transaksi kita waktu unit 4 ke vendor Baltus. Cara lihatnya kita ke accounting financial accounting. Lalu, yang mau kita lihat itu adalah utang, berarti account payable, terus account FBL1N. Tiketnya FBL1N ini, tiket yang dipakai buat lihat daftar utang kita ke vendor. Masukkan kode vendornya di sini, terus. B. Strip nomor login. Begitu, teman-teman. Execute ini adalah transaksi kita ke vendor Baltus. Transaksi saya ada empat. Kalau teman-teman, mungkin lebih ya. Oke, saya B. Lalu saya buka transaksi buat outgoing payment. Kalau di modul, teman-teman juga sama, ada nomor dua. Itu buat nulis nomor dokumen sama amount. Soalnya nanti kita pas. Outgoing payment ditanya nomor dokumen mana Sama mohon mana yang bakal diproses Nah sekarang kita outgoing paymentnya ya teman-teman Itu tuh kalau di modul teman-teman nomor 3 Berarti kita ke Tadi udah di accounting, financial accounting sudah Account payable sudah Berikutnya kita ke dokumen entry Tadi kan account sekarang ke dokumen entry Terus kita pilih yang outgoing payment, ada di sini. Ada, nah ini, outgoing payment. T-code-nya F-53. Nah data yang harus diisi sesuai dengan data yang ditabel. Ditabel halaman 5-23. Yang pertama dokumen date. Dokumen date itu hari ini. Terus company code-nya diisi 1000 posting date-nya sudah hari ini. Currencynya euro EUR. Bank datanya account-nya itu 113100 113.100. Nah, di sini ditanya amount-nya berapa? Kalau punya saya dokumennya tadi baris paling atas tuh 4224,5. Itu yang mau saya bayar. Kemudian turun ke bawah sedikit, ada account. Di sini diisi kode vendor kita. Diisi vendor kita, Baltus B-Nomor strip nomor Login. Jangan lupa di bagian additional selection di klik document number. Ulang ya teman-teman ya. Jadi sambil teman-teman lihat layarnya, dokumen date diisi hari ini. Company Code diisi 1000, Posting Date diisi hari ini, Kurnsinya Euro, Accountnya satu satu tiga satu punya saya ambil paling atas, baris paling atas empat dua dua empat oh, teman-teman silakan sesuaikan sendiri dengan uh, yang mau dibayarkan. Accountnya di sini diisi baltus B Strip nomor login sesuai dengan kode vendor lalu additional selectionnya dokumen number. Kalau sudah, teman-teman klik post. Nah, di sini ada from, isilah dengan nomor dokumen yang tadi. Punya saya yang 51 sekian. Nah. Ini bisa banyak ya, teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman pengen ngeprosesnya banyak sekaligus, sesuaikan aja maunya berapa totalnya kemudian nomor dokumennya catetin satu-satu ke sini. Kalau sudah, kita klik pause. Kalau ini kan saya ngeprosesnya memang tujuannya untuk yang baris pertama aja. Jadi saya hanya tulis satu nomor dokumen, lalu saya klik pause. Eh, bentar. Nomornya kurang kah? Satu, dua, tiga, empat, lima, oh, digitnya kurang. Ini digitnya kurang satu. Ini kalau nomor dokumennya nggak ketemu dia nggak mau coba ya klik pos. Nah kalau sudah dia akan ngeluarin nomor dokumen lagi. Ini tuh untuk yang tipenya KZ. Jadi kalau pas ngeproses dokumen itu dia ada dua teman-teman. KZ sama RE ya. KZ itu artinya vendor payment. Berarti kita lakukan proses pembayaran. Kan dokumen accounting itu ada dua ya. Debit sama kredit. Nah ini yang kita lakukan pembayaran itu berarti yang KZ. KZ itu vendor payment. Dia itu pasangannya di dokumen kita itu sama RE. RE itu gross invoice receipt. Nanti ya kita lihat pas di FBL 1N-nya lagi. Sekarang saya back, balik ke FBL 1N. Saya ke FBL 1N lagi buat lihat apakah sekarang uh, utang saya yang baris itu tuh sudah clear ya, sudah hijau. Tadi itu pilihan kita di open item buat melihat daftar utang. Kalau kita mau lihat yang sudah dibayar, kita bisa pilihnya yang clear item. Uh, jadi Kalau teman-teman mau lihat semuanya, baik yang merah maupun yang hijau, pilihnya yang all item. Jadi saya pilih yang all item aja biar sekalian ya. Nah ini yang saya tadi proses. iya Tadi itu dokumen date diisi? Dokumen date-nya diisi hari ini. Nah, hari ini. Terus di-post lagi aja ya, Ci? Ya. Nah ini teman-teman yang tadi saya cerita KZ sama RE. Kalau yang tadi kita bayar itu yang KZ ya. Di Outgoing Payment. Nah sebelumnya itu tipenya RE. Jadi kalau udah ketemu KZ sama RE, ini kan berarti balance ya sesuai punya utang 4224,5 dibayar 4224,5 422 berarti di uh, piutang di utang kita di account payable-nya udah nggak ada nih udah statusnya warnanya hijau. Kalau yang masih merah tadi yang ini, yang tipenya REREERE RE, RE ini dia belum diberesin. Nah tugas teman-teman untuk membuat semua dokumen yang ada di uh, sini clear statusnya clear itu berarti warnanya hijau ya. Sudah dibayarkan, nanti dia ada ada uh, dua KZ sama RE. Kalau teman-teman satu-satu prosesnya, nanti kz banyak karena berarti satu dokumen, satu KZ, satu RE, satu KZ. Tapi kalau misalkan teman-teman misalkan mau ngeprosesnya sekaligus, kan bisa ya diproses aja sekaligus, berarti RE-nya tiga, nanti kz cuma satu karena si KZ itu untuk ngeproses tiga utang ini. Silahkan dipilih, mau yang satu-satu, nyobain tiga kali, atau mau yang sekaligus beresin. Paling pesan saya kalau mau sekaligus beresin, amount-nya jangan sampai salah ketik sama nomor dokumennya.